Oke okay, next, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di sini Avir Official. Salam otomotif, salam satu hobi. Jangan lupa di subscribe, like, comment dan share channel ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin amin alhamdulillah alamin Kali ini saya berada di Singgalang Motor, pusat daerah kawasan Lubu Alung. Ada beberapa unit mobil kantor super. HD super HD dan cold diesel satu unit 23456 nah dalam video kali ini saya hanya akan mereview satu unit mobil cold diesel HD 125 PS tahun 2018 buka harganya 38,5 yuk kita review sedikit All diesel, ada 125 PS. Ini dia. Bagian tempat depan masih terlihat. Mulai sini. Apa, bang? Kabinnya Mas Yori Kabinnya Mas Yori <laughs> Ditemani oleh Kakanda kita di sini untuk mau review Ayo Bang silakan Bang Kalau masuk Youtube <laughs> Ayo Bang silahkan jangan salam Bang 17 Ah boleh boleh boleh boleh Super HDX ya Bang ya 66 Kanter Ya Terus ini Bang review Bang Bagian yang ini Bang Andalus Perlian ada 125 PS HDP delapan Iya. masih Iya, lanjut bang. Plus, pan Iya. Mesin mau bagus. Mesin dan sasis terlihat bagus. Hidroliknya seperti ini. Iya. Di sini kami akan menerima ready, khususnya pergantian penbaru baru nantinya ya disini sasis masih dalam keadaan bersih hidroliknya seperti ini teman-teman bagian baknya juga terlihat seperti bersih Oke, okay, next ini bagian tampak belakang. Nanti kami akan melakukan pergantian ban baru ya, jika teman-teman berminat. Pelarian masih bersih. Oke. Okay. Bagian dashboard masih terlihat bersih. Tahun 2018. Masih ori singil. Bagian pintu Next kita review Depan sekitar 80% kita tes bagian mesinnya ini super speed maaf super hdx ya tahun 18 juga cool desert turbo intercooler ini bagi yang berminat silahkan juga untuk dipinang di tahun 2018 ini lebih kinclong dan lebih bersih ya Di sini sudah kita pasang alas lumpur, ini perbedaan ini sama itu HD 125 PS ya ini Super HD ini harganya lebih berbeda teman-teman ini 41 dan itu 38,5 Masih oris ini lah bang ya. Ban di sini kami juga ready. Masih 80%. Mbaknya juga. Ini plat KH ya. Dan itu BA Sumatera Barat. Baiklah kita cek unit ini. Kita hidupkan mesinnya. Masih kering bunyinya teman-teman, ya? -teman. HD 125 PS dan ini Super HDX harganya juga berbeda nih 38,5 dan ini 41 bagi yang berminat silahkan saja kontak persen ke nomor 08 6554 65, ya nanti kami akan redikan bagian-bagian fisik mobil ini bagian apakah nanti yang kena kami akan juga perbaiki baik itu bagian banyak kami akan melakukan pergantian khususnya di singgalang motor ya Okay. Cukup sekian dan terima kasih Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Terhadap teman-teman yang berada di luar sana Semoga selalu dan dimudahkan rezekinya